Teman-teman, kali ini aku mau sharing gimana cara masak bihun goreng. Kita pakai bihun jagung ya. Mereknya bebas terserah. Yang pertama kita rendam dulu ke dalam air. Kemudian, kita siapkan wortelnya dan kita kupas sedikit kulitnya. terkupas semua baru kita cuci bersih kemudian kita iris wortelnya dan potong kecil-kecil Sudah terpotong semua ya Setelah itu baru kita siapkan bumbunya Daun salam, daun bawang, cabai hijau, bawang putih, dan tomat Kita iris dan potong semua bumbu Kita cek biukun yang sudah direndam tadi Kira-kira sudah empuk atau belum Tempe gorengnya simpel banget, cuma garam, lada bubuk, dan juga raiko. Lalu kita siram dengan air panas agar bumbunya larut dan meresap ke dalam tempe Sekarang kita masukkan bumbu bihun gorengnya Bawang putih dan bumbu lainnya Kemudian masukkan telur ayam Aku pakai dua telur ayam Dan kita aduk merata Masukkan lada bubuk secukupnya Baiklah, secukupnya, dan masukkan wortel yang telah kita potong tadi. Kemudian, satu potong gula jawa, masukkan bihun yang sudah kita rendam tadi, dan aduk merata. Kita garam secukupnya Tara, Alhamdulillah sudah selesai Teman-teman bisa coba di rumah Kali ini bihun goreng Dan tempe goreng Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like and subscribe